Ganti ini, saya kasih makan buah tomat. Buah tomat itu bagus untuk pencernaan, jadi biasanya juga kasih buah tomat sehari tuh sekali. suka beli ini ada ada tiga yang dua masih tidur di dalam yang satu sudah bangun terus sudah saya kasih aja yang dua masih tidur ya jadi saya biarin aja di dalam enggak saya bangunin ayo habisin ya udah habisin cepat nanti teman minta buru bangun ya minta amankan kamu enggak kebagian ya. ayo cepat habisin ya agar beli dulu ini kalau makan buah atau mati pintar pinter dia kalau makan itu disisain kulitnya bijinya juga nggak dimakan yang dimakan itu cuma dalamnya aja dan dagingnya aja yang dimakan nanti disisain kulitnya Bergerak, ayo ayo tapi sih cepat tapi udah habis. Oh, habis. Habis ya. besok lagi ya. Ya, yeah, ya, yeah. dan, oh, kan? Tinggal kulitnya aja, di sini habis, disisain kulitnya. Hai Pinter dia kalau makan buah tomat.